Hai hai hai hai hai hai hai Halo Brody brodiku sebangsa dan setanah air ya brodi Seperti biasa ya Brody Mamang Breadslot Channel akan mengupas tuntas bocoran pola slot gacor hari ini Dan info slot gacor hari ini Seputar kakek Olympus lagi tentunya cuy Dan untuk lahan bermain masih setia menemani lahan tergacor terkecil dan terekomendin gitu kan Boy Di tahun ini ya Brody mana lagi kalau bukan di auto spin 88 tentunya ya boy karena eh karena di autospin ini banyak event-event menarik yang sedang berlangsung ya boy Dan di autospin juga lu mau JP berapapun pasti dibayar kontan nih loh boy Dengan tingkat transaksi depo dan WD dijamin super duper cepat padat akurat dan terpercaya Pokoknya ya bro Pokoknya buat kalian semua yang belum mempunyai ID nya Gara gaskin gaskin dan gaskin Biar tidak ketinggalan jackpotnya ya boy Pokoknya gaskin autospin 88 solusinya ya Brodi. Gas gue. Oke, Brodi, langsung saja kita kiin gamenya Kita bermodalkan 100.000 perak saja. Kali aja dikasih yang mantap-mantap di Get of Olympus kali ini ya, Brodi. Kita di sini mencoba all in ya, Boy, di bet 80.000 perak dulu gitu cuy. Karena tidak nyampe kalau di bet 1.200 ya, Cuk. Kita mencoba peruntungan di awal-awal yang hakiki ini ya, Boy. Kali aja dikasih yang mantap-mantap. Anjing, lumayan kali dua juga ya, Boy. Pokoknya simak terus. Pola-pola dari mamang ya boy, dan intinya menggunakan duit bebas ya brodi. Jangan sampai kalian memaksakan kehendak menggunakan duit beras, apalagi menggunakan duit pinjol anjing tidak disarankan ya brodi. Karena kan main game ini juga hanya sebatas hiburan aja ya kan boy. Tidak bisa kalian jadikan game ini sebagai acuan sebagai mata pencahariannya brodi. Pokoknya stay smart, stay safety ya boy. Pokoknya segitu saja dari mamang ya boy. Terus simak polanya jangan skip-skip karena di akhir laga akan ada pola yang sangat spektakuler dan menakjubkan gitu cuy. Pokoknya salam JP, salam sensasional. I'm going